siang di Saung Merah di Jalan Raya Ciamis Banjar. seperti apa menunya, suasana makannya. Headset gitu. Halo. Selamat siang. Ya. Hari ini saya mau makan siang nama Besti. Bestiku cantik sekali yang hari ini ya. Uh, lokasinya berada tepat di Jalan Raya Ciamis Banjar. Nama tempat makannya Saung Merah Gapura. Ya. Seperti apa suasana saung makannya? Menu apa yang disajikan? Yuk! Ini yang ditawarkan ya uh, yang ditawarkannya. Nah ini uh, kudapan khas si amis ya. Namanya dage dibuat dari galendo yang dikukus ya. Dikasih bumbu. Nah, ini makanan sajian menunya. Hmm. Ini yang dipanci apa? Ya di itu berbagai pepes. Oh, ini ayam. Ini berbagai ikan. Ya, berbagai ikan, ini berbagai ikan. Nah, okay. Ini sambal. Sambalnya -sambal berapa macam ya? Sambal, sambal ijo, sambal terasi, sama pecak lecak. Nah, ini aneka pepes, pepes hati ampel lah. pepes telur asin, pepes loker tuh apa sih? loker ayam. oh ternyata akronim ya. pepes loker hulu ceker, ceker ayam. tepung peda. sepan tahu, berarti pepes tahu ya? pepes nasi jerawan. mau sajian yang untuk bakar ikan, bakar ayam. Nah di sini tepatnya. Yo, wow. mau balabala anget. Gehru anget. Goreng ayam yang anget sama tahu di sini juga. Saya ambil. Eh apa nih? bihun. Bihun oseng bihun. cabe. Ambo cabe hijau sama timun, terus terpes ikan mas ya nah bestiku makannya apa ya urap urap habis, habis, habis, habis. Uh -uh. sama pepes ikan mujair yuk kita makan dulu ini suasana makan siang di sini pasti padat ya lihat siang hari ini saja Sekitar pukul tiga lewat yang makan siang penuh. Halo, ini ke belakang lepas tuh apa ya? Oh, pesawahan, pesawahan sejuk banget bikin nambah nasi nih. Oh, ayuh, ini malah, kata -kata. Bapak terasa, uh, pengunjung nambah lagi nambah lagi nih nah ini seperti yang tadi saya bilang ya eh, <tuh> kata -kata> lokasinya tepat berada di Jalan Raya nah, untuk memudahkan ini depan RSOP ya rumah sakit di pusat yang Cabang Purwokerto depan ini patokannya ya, depan RSOP Jalan Raya Ciamis Oke, yang lewat mau ke sebelah selatan ataupun dari selatan ke arah barat, silahkan mampir. Bisa murah, ya? Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menemani saya makan siang salam sehat, salam sejahtera ruk. sukses buat semua terima kasih